Yo yo yo, what's up, bro? Hari ini gua akan buat konten lagi seperti biasa. Kita akan lihat video-video lucu kali ini. Baca. Kita akan ngulik ngulik tentang video lucu yang ada di Instagram. Jangan lupa subscribe. Baca. Jadi terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Kemudian ke videonya? Cek Apa ya? Cek duit. Cek duit. Cek. I like bodo amat let's go oke buat kalian jangan lupa pakai masker ya ini gua juga ada masker nih tadi gua pakai di ruangan saya jadi gak pakai bro oke oke yang terutama ini ada abang-abang tampan nih oke let's go Ada nih zaman, mode rambut zaman kapan? <laughs> Oke, okay, next, ini belum terlalu lucu buat aku, jadi kita langsung let's go. Wah, wow, ini ada ada Umi Aisyah nih, ini gua suka nih. Oke, okay, let's go kita lihat Aisyah. Subhanallah, acara nunggunya tuh banget bro. Inilah yang gue maksud bidadari taber saya tuh kayak gini guys. Udah cantik tersoleha rajin ke masjid. Tapi kan bahaya sekarang rajin ke masjid. Sekarang bidadari pada di rumah aja oke. Okay? baca Oke, okay, let's go. Let's go kita ke video selanjutnya. Onggah-onggah-onggah, gak mau Jadi Sudah dibocorkan, wahai ya! Kok cek, jadi pacar enggak, enggak, gak, gak jadi pacar kamu, Sumpah, nih mirip banget sama teman gue yang di kampung. Namanya Abang Junet. <tuk> Dia itu kalau gondrong tuh ya kayak gitu, tapi sekarang romonya udah pendek dia udah gak gantengan dikit tapi masih gantengan gua dikit lah baca oke okay, next kita ke video langsung aduh somplat somplak kita cari video yang lucu lagi guys nah ini pasti kalian suka juga kenapa tonton deh nih tonton gak tonton gak nih kalau enggak aku mati nih tonton ya tapi subscribe dulu ya subscribe awas juga subscribe ya oke okay, kita tonton ya memberikan contoh pada kalian yang bagus guys jadi jangan lupa pakai okay, masker untuk keselamatan bersama oke okay? oke okay. let's go videonya buduk wow. apa maksudnya gitu sampulnya makan pisang gitu kirain apa ternyata promosi bego kayak gini kayak video lucu, empat mana nih yang paling lucu, wet wet wet Iya. oke okay, nice. ini cukup menggugah jadi ketawa kita cuma gitu belum buah kita cari video yang ketawanya wah wow. oke okay, setuju Wih, wih. Wih. Wih. Wah. Ayo ayo. Bisa aja lu Bang Bang. Bagian next ya. ya kemudahan dalam hidupnya. Hal gini-gini gua sakit <tuh> gua aku jika besok melihat Ya aku tuh ingat bapak. di depanku jauhkanlah ia dari penyakit. Aku teramat menyenternya. Ah oh, ini game doang <tuh> <nih>. Gua agak enggak <tuh> seneng nih kalau gini-gini doang nih, gitu. Ya Tuhan. Settingan-settingan gua paling nggak suka. Baca. Oke okay, next, kita ke video selanjutnya bro Ups, no no no no No no bro, no bro, jangan dilihat bro Ternyata, semuanya Fotonya Wali Ya, ini bapak nomor 1 nih Oke, kita lihat videonya Tadi juga kan, ikan lele Ikan paus Apa lagi? Ikan cupang Ikan teri, boleh satu lagi Dapat sepeda Ikan teri, ikan lele Ikan paus, ikan teri, satu lagi Ikan potos Ikan potos Ayo, komentar coba kita lihat satu kali lagi ya hmm, satu lagi ya Aduh, gua gak kuat beneran, gua gak kuat bro. Tuh, dengerin ya. Aduh ngaco ngaco ngaco. <tuh>, Oke okay, next ya Nih yang gua cari nih kayak gini. Aduh, para Indonesia ya bro. Aduh, sampai ngap nih dia tadi itu mau bilang, kan tongkol ya jadi jangan berpikir positif oke okay? positif baca oh. oke selamat buat bapak semoga rezekinya nah bertambah oke okay, let's go ke video selanjutnya aneh doi siapa itu gak tau anya ini hanya beneran Rembo? Nggak, beneran nggak? Suaranya masuk nggak? Beneran. Karang mana, Kak? <guluh> eh, si ganteng juga loko. Eh, siapa? Kan, sumpah aku nyari yang di Kak. Aku nyari yang di jinter Kak. Anya, sumpah. Eh, gini, gini. Gini. kayak Anya. <guluh> <guluh> Anya gilang di... Anya <guluh> ya itu satu kebanggaan bisa ketemu artis ya tapi tunggu ntar kalau gue jadi artis tapi artis dalam kampung itu udah lumayan banget wah nih video bagus nih wah ini apa sabar ya mbak sini sama mimin aja ya <laughs> oke okay. waduh lagunya udah ngerti gua ngerti banget nih lagu ini gua ngerti banget siapa yang paling suka lagu ini gua ngerti nih aduh sumpah hmm, sedih banget tuh, kenapa dulu mantan gua nggak ada yang lu gue, ya lagu buat kamu tuh ini memang cocok deh udah next ya, daripada kamu sedih deh oke apa nih pacar gua mawar, nama gua gator, gua sama pacar, hobi kita ngecar pas gua di dapur, pakai hitz pas gua di kasur, gua jilat es krim bikin anu kotor, gua lempar botol, bibir anu cotor, kayak kunci pacar gua mawar, nama gua gatot gua sama pacar, hobi kita nge-bucar pas gua di dapur, pake ngecil pas gua di kasur, gua jilat es krim pikiran kotor, gua lempar botol bibir ngkotor, malu kayak onci <tuk> <tuk> gua tahu terus hanya, tapi gua cuma mikir aja, karena ini belum puasa bro kita nggak boleh pikiran juara, jadi kita harus pikiran positif positif, you know, positif oke okay, bro baca oh. Let's go, kita ke video selanjutnya. <SILENCIO> Sumpah nih kalau cowok terlalu gondrong tuh gimana Yuri sih itu? Ya terlalu gondrong gini, loh sampai ke pinggang gitu rombinya bro. Minimal ya kayak opa-opa korengan gitulah minimal itu ya gua suka nih kontrol teman tapi ya batas wajannya aja kalau kontrol sama sih ya juga sih <tuh> kok bisa aja <tuh> oke kita, kita putar videonya lagi ya oke kita putar videonya lagi botolnya kok bisa hilang nih? Gitu. ya iya Tuh, tuh. <tuh, <tuh, tuh, dia "kok bisa ya? Coba-coba kita coba, coba, cat, cat, cat aja, iya." Oke, okay, kita cari lebih jelasnya dulu, ya. Uh. Iya oh motornya kebawa, bro rule dia ya, kan tadi motornya kebawa ke motor depan tadi iya bego oke let's go kita nonton video selanjutnya <coughs> ini jalan dari air bro jalan di atas air bro oke okay, kita lihat jalan di atas air iya hebat Wow, it's amazing. Betah. Oke, okay, next. Ah, masuk gua. Guah itu bocil bocil, <seas> ini bocil luar biasa nih. Di kuburan ada hantu. Di kerajaan darat, ada hantu. Jadi ada kamu. Yus, ngeri bro, sifu sifu, sifu. Ini gumbalanya sangat luar biasa Oke oke, okay, okay. ta gua perhatiin sama kamu ya dia. Siapa sih adik-adik? Baca. <susur> oke, okay, kita tiruin ya. Apa bedanya kamu dengan rumah hantu? jawab dong bilang enggak gitu iya bilang enggak kalau rumah hantu sarang hantu kalau kamu sarang burungku baca kalau kamu sarang yo, sarang yo bro sarang yo. gak romantis sama dia kalau baling kaku bro nih ada umi Aisyah bro deh ini mah cantik kamu 11 12 deh oke okay, last go kita putar videonya ini ada bulu, ya, <tol> burung Bung, bimir, rasa banget, ya loh banget Iya, pentol puyuh ini tuh video ini itu video ngarang, bro. Jadi, ini neng Aisyah, neng Mimin, itu ada makanan apa tuh, gak tau ya? Ada pentol puyuhnya, sekalian dia celemet gitu, mau makan. Pentol puyuhnya lah ke bawah tapi dia pura-pura dia bilang punya itu enak goblok, goblok tuh lihat ya, oke okay. kita shootingnya lambat ya, oke? Okay. Ada tentang goblok ya? Iya, about goblok ya? Tu turun ya tu? Tu, ini. makin nih video ini dan video yang tadi ini yang lebih parah lah. oke oke gitu aja video ya guys ya buat kalian yang udah subscribe dan gue mohon subscribe bro dan jangan lupa share bolehlah share oke okay? dan like juga oke okay, thank you bro buat kalian yang punya rekomendasi buat video selanjutnya gua tolong komen di komentar Terima kasih. Oke, okay, buat kalian, jangan lupa pakai masker untuk kesempatan bersama. Jangan lupa cegah COVID-19 dengan di rumah aja. Oke, okay guys, oke. Okay, terima kasih buat kalian yang udah nonton video kami. itu video kami sih. Oke, okay, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Oke, okay. thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.